ketiga, kalau ketiga apa? Yeah. Third, ya. Coba third. Ikuti ulangi mas -ulang berarti ya. Third. Third. Nah, third. Oke, third. Oke okay, okay, bagus. Keempat. Fourth. Fourth, bagus ya. Fourth. Fourth. Kelima. Fifth. Are you sure? Fight. salah Namuner apa coba ayo. Iya, apa um, fifth bagus. fifth yeah. Bukan five ya, tapi shift Kalau 5, kalau 5, kalau 5 kayak gini, bacanya gimana yang kanan? Yang dalam kurung? Yang dalam kurung ini bacanya gimana? Hai Hai tapi kalau yang kiri? Safe. Safe. Yang kanan itu artinya lima Angka lima ya. Five. Tapi kalau yang kiri itu artinya apa? Artinya yang kelima. Kelima. bagus. Atau ya, ya. Fifth itu artinya kelima. 5 itu 5, ya beda ya. Kelima sama lima itu kan beda. Kalau kelima, berarti urutan nomor 5. Li, kelima, ya. Kelima, gitu ya. Ya lanjut ya. Kalau 6. 6. 6. 6. 6. nomor Nomor Ketujuh, sorry, ketujuh, ketujuh, ditambahin TH, ya, bunyinya gimana dong? Uh. Ya, kalau nambahin ya, tapi bunyinya gimana? Seven, seven, ya bagus ya, ada TH-nya di belakang ya. Seven, kalau kelapan gimana? Ada ya? 8. Ini bukan 8 ya, tapi ke-8. Ya, ingat, ini bukan 8 tapi ke-8. Kira-kira gimana? Eight. Eight. Bukan eight. Eight. Coba. Ini bacanya gimana? Eight. Nah, h, kemudian ditambahin t h h nah, kemudian 9 nine nine ada th nya ya nine tent, gimana tent. tent, tent bukan ten kalau ten itu 10 tens ada ada ada t-nya belakang tent. Uh, salah kata ya pelan-pelan aja nggak usah kencang-kencang ada atasnya, tent. Ah, tent, gitu ya oke ini ya perhatikan teman-teman ya jadi maksudnya adalah kalian perhatikan bedanya first sama one apa kalau one apa kalau first itu pertama, pertama sama tapi kalau one itu, itu pertama satu berarti sama dong, apa ya? One itu satu, one first. itu satu. First itu, first pertam itu pertama, pertama ya. ingat ya, tingkat ya. One itu satu, first itu pertama. pertama, pertama jadi beda ya. Beda ya, third itu apa? Berarti T tiga, tiga Nah, ini ya, uh, three gitu ya. Nah, jadi ini ya, adik-adik ya. Perhatikan baik-baik, beda ya. Jadi, kalau kamu kamu anak keberapa kira-kira kalau anak pertama jawabnya gimana One child atau first child first child first, first ya yeah, first child yeah. first child oke okay, bukan child first child first child ah first child berarti kalau anak anak kedua gimana Anak kedua gimana? Sanza coba. Nah, second child, kalau tuh child bener atau salah? Salah, salah ya? Good ya? Berarti bisa ya. Jadi, kalau ditanya anak keberapa berarti jawabnya bukan pakai ini, bukan yang 1, 2, 3, 4, 5, bukan, tapi pakai yang yang ini ya? Pakai yang ini ya? Nah, coba kita nggak naik ke atas lagi ya? Oke, ingat baik-baik ya, nanti kita ini belajar bareng-bareng. Oke, kalau sebelas, bagaimana ke sebelas? Bukan sebelas ke sebelas ke sebelas ke sebelas ke sebelas. Bukan sebelas ya ke sebelas. Elephant, elephant, elephant. elephant. salah nah eleven hmm. bukan eleven kalau eleven tuh gajah itu loh didi salah ngomong nah bacanya gimana ini yang kiri bagaimana eleven eleven yang kanan eleven eleven yang kanan tuh eleven ya, ini pakai s juga ini karena p karena ph eleven eleven, eleven. Sorry, eleven ini eleven. Eleven. Ya, coba ikuti mas kaki. Eleven. Eleven. Oke, yang kanan? Eleven. Eleven. Nah, 11. eleven. Eleven itu artinya apa? Ke? Gajah. Yang ini eleven. Ya. Ingat ya, coba. sanjak sebutkan coba. Kiri sama kanan. Yang kiri gimana? Eleven. Oke, yang kanan? ya Eleven. Nah, eleven ya, Eleven itu artinya gak? gajah ya, Coba jenis. Antaya Yang kiri Antaya Eleven Oke, okay. yang kanan Eleven Nah, beda ya Itu satunya sebelah, satunya gajah Beda, bendanya beda Coba Didi Eleven Eleven Oke okay. Coba, berarti kalau ke sebelas bagaimana? Ditambahin TH Bacanya gimana? Eleven Oke, okay, eleven Bagus ya, eleven Ada th nya okay. di belakang Eleven ya. Yang kedua, uh, ke 12 belas bagaimana kira-kira? Twiland Twiland, Masa Twiland? Dua belas gimana? Twelve Twelve. Bukan twelve ya. Ingat, satu. Oke, perhatikan adik-adik. Perhatikan. Satu pengucapan ya. Twelve. Jangan two left. Jangan dua kali. Twelve. Gitu jangan. Twelve. Sekali satu ini, apa satu satu kali sebut. Twelve. Coba ikuti, mas 12. berarti. Twelve. Twelve. Bagus ya. Twelve. Sekali bunyinya. Jadi bukan twelve. Gitu bukan. Twelve. Twelve. Ya. Berarti kalau ini gimana? Ke dua belas gimana? Ke dua belas gimana? Coba kemarin sudah loh. Ini mas Berarti cuma ngulang loh. Kita tambahin TH jadinya gimana? Hmm. bukan tambahin th aja tapi hurufnya berubah juga twelve twelve artinya ke se ke 12. belas sorry ya ke 12. belas ya, ingat ya kalau yang kalau yang aslinya tulisannya gimana kalau 12 belas aja tulisannya gimana twelve ya tulisannya gimana paling hmm. Tulis eja nya coba gimana taya diajak coba Tuas yang biasa gimana t w t w e l p e t w e l p e p e oke good twelve ya beda kan beda jauh kan beda oke okay, jadi bacanya itu twelve ada th-nya kalau ini twelve hmm. biasa ya artinya kedua kedua belas berarti kalau misalkan kamu urutan berapa saya urutan kedua belas jawabnya gimana I am. 12. masa coba di saya kedua belas gimana I I 12. Nah, I am twelve I am twelve atau ya ingat sekali penyebutan 12 I am twelve nah bukan twelve twelve sekali ya ingat sekali pengucapan Sekali pengucapan. Jadi kayak kalau kalian apa Satu harokat gitu ya Kalau bahasa Arabnya ya Klaw Oke lanjutnya punya siapa ya Bentar. Oke lanjutnya Nomor 13 ke 13 gimana? Pak Gina? halo Pak Gina? Halo Pak Gina? Oke, ke-13 gimana? Ke-13. Tertan. Eh. Masa tertan? 13 bahasa Inggrisnya apa dulu? Gimana? Tiga belas. Ya, 13. 13 itu bahasa Inggrisnya gimana? Tertan salah salah semua. Pengucapannya yang benar dong. Coba gimana? Tertin. Ah tertin bukan terten ya tertin. i ya tertin. Tertin. Nah. Ya, ingat ada e ada double e itu dibacanya gimana? Kalau double e? Tertin double-e dibaca gimana? double-e-nya aja double-e-nya itu dibaca gimana? i ah, i puluh ya. kalau ada double-e itu dibacanya i jadi bukan dua, dua puluh tadi, dua puluh dua, dua puluh pertin, dua puluh dua, ke dua, Urutan ke belas, eh sorry ke tiga belas, tarik tertint, tertint. Coba ikuti Mas Baffi, tertint, tertint. Ada, ada TH nya belakang, tertint, tertint. Oke, eh, eh, Didi, eh, uh, tugasnya udah, udah jadi belum? Didi, belum yang terakhir belum? Oke. Okay coba nanti ya diselesaikan ya udah ini ya coba nanti kita klik ajakan bareng-bareng ya oke okay. uh, kalau sudah dikirim ke ini ya dikirim ke nomor ini ya uh, stanza juga ya kalau sudah ya nanti kita koreksi bareng-bareng ya supaya kalian bisa ini oke okay. uh, selanjutnya ya nomor 14 for 14 nah, okay. dan seterusnya ya dan seterusnya jadi tinggal ditambahin TH, kalau 20 gimana? ke 20 um. 20 bahasa inggrisnya gimana? 20 20, bahasa inggrisnya gimana? Gak apa-apa? Tulisannya gimana? Jangan tak salah. Twenty. Uh, T-W-E-N-T-Y. Oke, okay, kayak gini ya. Nah, kalau ke-20 gimana? Ke-20. Ke-20. 20. th Bilangnya. twenty Bukan twenty, 20, tapi twenty Artinya ke ke-20 ya 20th coba ikutin uh, saja ayo D dibaca coba gimana tadi 20th nah 20th ya ada ada artinya ad ya, nak kalau Didi gimana 20th nah, 20th ya kalau Ataya iya mister coba dibaca gimana ini tadi 20th Masa 12? Yang ini loh, yang bawah ini. Yang paling bawah. Masa 12? elf Bukan, bukan. Ini loh. Ini keberapa tadi? Kedua, ke 20. 20. Ke 20 bahasa Inggrisnya gimana? 20. 12. oh no. Bukan 12. 13. enggak ada. 20. 20. 20. 20. Nah, 20, 20 itu 20 ya. Tapi kalau ke-20, 20, 20th. Ya. 20. 20. Nah, 20th. 20 yang ini ya pakai belakangnya, 20 Ya, mister. kayak gitu ya. Ingat-ingat ya. Itu itu pelajaran ini loh ya. Pelajaran kalian di sekolah loh, ya. Nah, coba satu lagi ya. Nah, sekarang kalau ke-21 Nah, kira-kira bagaimana? Kalau 21 itu bagaimana? Bahasa Inggrisnya 21. 21. 21. Oke. Okay. 20 21. Nah, sekarang nih, kalau ke-21. Ke-21. Nah, kira-kira gimana? Ke-21 20, oh, kemarin sudah 21, 20, gimana ke 21, Kemarin sudah loh ya Makanya Mas 20, ulang 20, 21, nah, 21, bagus saja. 20, 21, ke 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 20, 21, 20, 21, 21, ke dua puluh satu beda ya, kalau dua puluh satu, twenty, twenty one, tapi kalau ke dua puluh satu, twenty, twenty first, berarti kalau misalkan ke dua puluh enam, gimana? Ke dua puluh enam, twenty, twenty six, nah, twenty, twenty six, good ya, sekarang nih, terus kemudian ke apa ke-22 gimana ke-22 20 second. Ke 22 ke-22 22 ke-22 ini perhatikan angkanya dong perhatikan angkanya ini enggak urut Mas, berarti enggak ya. 20, ah, 20 second bagus 20 sec second. second artinya belakang depannya itu tetap ya tapi angka yang belakang angka yang apa angka satuannya ini ngikutin yang yang ini ya jadi angka puluhannya tetap 20 tetap seperti hmm. biasa cuma angka belakangnya angka satuannya itu ngikutin yang yang ini ya. bisa dipahami ya adik-adik ya. ya coba sekarang ya nah kalau gini ke tiga puluh lima, gimana? Ke tiga puluh lima, tiga puluh itu bahasa Inggrisnya gimana? thirty puluh bagus ya? Tiga thirty tiga, nah puluh fifth Bagus puluh fifth Kalau puluh puluh Lima, eh, 30 katakanlah 32 ke 32 gimana? 30 coba, guys, second ah se, second. second. artinya ke 32 puluh dua. ini urutan ya, biasanya. Nah, coba ya, lanjut terus ya. Nah, ini nggak apa-apa, ini coba ini aja. Berarti, ingat ya apa bilangan depan bilangan puluhan yang depan ini namanya apa puluh puluhan puluh, yang puluhan itu te, tetap tapi yang satuannya berubah menjadi yang seperti seperti ini, ini. ya nah itu lihat ya ada first ada second third fourth fifth six seven eight nine ten gitu ya nah, coba ya ada ada ya oke okay, let's, let's do this kita tes bareng-bareng ya coba ke 47. Kira-kira gimana? Gantian ya. Kita mulai dari Sanja dulu. Ke-47 gimana Sanja? 47 40 7 47 Seventh. ada ada ininya ya. Apa ada ada TH-nya ya? 40 47 Oke okay, bagus ya okay. Jadi sekarang Ke 51 hmm. uh, Sudah bisa kan berhitung sampai 100 Sudah, sudah. bisa, sudah bisa 58, kan nah, 50 Fifty benar, fifty. Fifty. Ingat angka angka satuannya berubah seperti yang tadi tuh. Ya. Kalau misalkan 54. kalian ini di foto ini di foto dicatat ya. Fifty four. Fifty. Fifty Lima puluh satu loh. Ister. Gabut seratus, saya tahu, tapi nyebut bahasa Inggris seratus, saya tahu. Tidak tahu seratus, seratus tuh 100 hundred ya? Tidak apa-apa, nanti pelan-pelan. Nah, makanya kita belajar bareng-bareng ya? Oke, okay. coba fifty. Gimana ini? Ini kan satu. Fifty first. Ini budgetnya gimana? <tuh> ini budgetnya gimana tadi? 5. First, 5. first, first. Aduh, lah, tadi udah bisa, kenapa ini, Didi? Udah bisa lho First ya. First itu artinya pertama ya Berarti gimana? Fifty Fifty first Fifty ya. first itu artinya Ke-50 Salah so, Sultan ke-51 Kalau cuma 51 aja gimana? Fifty one Tapi kalau ke-51 Fifty first Fifty ya. Oke, sekarang Ataya ya, coba. ke Ataya sudah bisa berhitung sampai 100 belum, Ataya? Bisa, tapi bahasa Inggrisnya enggak. Yang bahasa Inggris bisanya sampai berapa? Berhitungnya. Di sekolah diajarin sampai berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 14 15, 16, 17, 18, 19, 12. Twenty one, twenty two, twenty three, twenty four, twenty five, twenty Oke, oke, ya, oke. Berarti sampai 50 bisa enggak? Sampai 50 bisa enggak? Enggak sampai, sampai 20 ya? Oke, berarti sampai 30-an ya? Oke, Mas gini, kalau 33 baca Inggrisnya gimana? Atau ya, tiga 19, uh, 33, itu berapa? Jadi, kata ya gini ya, diajari mas Bakti ya untuk teman-teman juga ya, kata ya, kalau menghapal itu jangan cuma ininya, bunyinya, tapi juga angkanya juga ya. Jadi kalau berapa gitu langsung bisa, nanti nggak perlu ngitung dari depan, ya. Coba Oke, kalau mau menghafal itu diinget angkanya. Jadi jangan cuma hafalan ya, jangan cuma hafalan. Kalau belajar bahasa hafalan tuh nanti enggak ini ya. Jadi di dihafalkan per per hurufnya. Jadi ini tuh berapa? Ini tuh berapa? Gitu ya. Nah tiga puluh tiga itu berapa? Bahasa okay, Inggrisnya? Mister. Ya. Bo Mister, izin ngomong boleh nggak? Kenapa? Kenapa? Ataya kalau pakai yang Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Ataya Kenapa? bisa Ataya bisanya tuh Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? ya coba Kenapa? ya Kenapa? coba Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? apa, -apa. Uh, apa ad, Mas Bakti itu punya ade, ade Mas Bakti itu seumuran ini. Umur kelasnya itu apa ya? Yup, apa dulu ketika masih seumuran Ataya itu sudah bisa hafal sampai 100, ya. Maksudnya uh, enggak apa itu bukan sesuatu yang susah gitu nggak Jadi, apa memang harus terbi terbiasa. Coba ya, nah sekarang kita mendudul deh. Kalau 15, bahasa Inggrisnya berapa Ata ya? 15, oke okay. Nah, coba, kalau 15, 25. 25 Nah, 25 Nah, oke okay. 25, 25 Tapi kalau ke 25 Gimana tadi? Kalau ke 25 25 Ke dua bukan 25 tapi ke 25 puluh lima. Ingat, 25. Uh, ingat ya, ada, ada apa bilangan 25. puluhan, ada bilangan satu, satuan. 25. Yang puluhan itu tetap sama, berarti twenty twenty satuannya berubah 25. Bagus tuan, 25 twenty nah, 25. Ya. Jadi yang berubah itu apa teman-teman? Bilangan satu. Satu Coba lagi ya. Oke mulai dari Sanjay lagi yuk. Ayo Sanjay. Sanjay sudah bisa sampai 100 kan? Sanjay. Sudah bisa Tidak. ya? Sudah. ya. Oke okay, good. Gak apa-apa ya. Santai aja. Jangan takut salah. 87. Coba. Ke 87. Gimana? Misalkan kalian ngantri tuh. Ngantri ke apa? Ke puskesmas atau apa? Ngantrinya urutan ke 87. Berarti gimana? Ekti 7th Ekti 7th Bagus, Sansa Ekti 7 Artinya Ke 20 ke, eh, ke 87 Sorry ya, ke 87 Jadi urutannya Urutannya, bersifat urutan ya Oke okay, Oke uh, kalau ini, uh, ini uh, apa, Didi? Coba ke misalkan 76, gimana? ke 76, hmm. udah bisa sampai 100 kan? Berhitungnya udah bisa sampai ya. 100 ya? Sudah kan? Oke, pasti sudah bisa lah, ya. Coba. Seventy, sekitar, Maksud seven, seventy, six. six, ada th nya ya? Six, yeah. six. ada, ada tehnya belakang. Six, sekitar, six 76, artinya six. ke eh, sekitar, nah, Coba sekitar, sekitar, sekitar, sekitar, ke sekitar, Kira-kira gimana sekitar, sekitar, sekitar, sekitar, 32 gimana, Tay? 32 dulu ya. 32 dulu gimana? 32 bahasa Inggrisnya gimana? Halo, Tay ya? Oke, Tay ini ya. Oke, berarti coba dikerjakan bareng-bareng yuk. Ke 32 berarti gimana? Adi, adi. 30 ada. second. Okay, 30 sec second. second. Tadi sudah ya, tertis sec second. second. Artinya, artinya ke, du, ke 32 ke32 Nah seperti ini ya. Ingat, yang berubah adalah bilangan satu satuannya yang Duan. belakang ini. Jadi tidak pakai one two three lagi, tapi pakainya first, second, third dan seterusnya ini. Ya, ini ya. makanya ini dihafal baik-baik ya khususnya yang ini first second sama third sama fifth ya ini fourthnya lupa ya kok ada fourthnya panas ah, ini ya coba silakan kalau ini foto nggak apa-apa atau dicatat ya kayak ya, khususnya ya ini artinya bukan satu dua tiga tapi pertama kedua ketiga dan seterusnya ya. berarti kalau yang berubah itu adalah bilangan satu satuan Nah, sekarang coba kita buat kalimat ya. Coba kita buat kalimat. Hari ini hari ini adalah ulang tahun ke-13 saya. Nah, coba gimana? Ini juga urutan ya, ada ke-13 saya. Hari ini Hari ini bahasa Inggrisnya apa? Coba bareng-bareng Today dipenang. Today Today Is Is Karena ini Karena kalimat nominal ya Ingat Today is Is My My My Birthday-nya birthday di belakang My titik-titik Birthday My My uh, Birthday Gimana ini? Third 13 Tertint bagus. 13 Tertint. 13 Tint, Ya bagus. My 13th birthday. 13. Okay. Kenapa kok harus pakai tertint? Bukan tertint biasa. Kenapa harus pakai TH? Karena ketiga 13 nah, Ke-13. Jadi ada urutan, ada urutannya. Ulang tahun yang pertama, ulang tahun yang kedua, ulang tahun yang ketiga gitu. Berarti kalau ke-13 pakainya ter-tertim. Nah, coba ya. Kalau kita ganti gini, hari ini ya. Oke, soalnya gini. gini aja. Kemarin yesterday adalah, kita ya, tunggu dulu. Ulang. Ulang tahun ke-50 ayah saya. Nah, coba. Pelan-pelan ya, coba jalan bareng-bareng coba ya Yesterday Kemarin. Yesterday Yesterday Eh, hmm. 52 gini aja ya 52 Yesterday Was ya, Pakai hmm. was Masih inget kenapa pakai was? Karena terjadi Di masalah hmm. Lalu. Di masa lalu berarti pakainya was bukan pakai is ya karena sudah terjadi maka menggunakan was Oke okay. okay. yesterday was, was my father my father my father itu angka-angkanya itu angkanya itu, angkanya itu. 50 second Fif, 50? Bagus. 50 50 second, second. Bird? Bird okay. Good. Nah. yesterday was my father's second birthday artinya apa? ulang tahun ke? ke 52 nah kayak gitu jadi kenapa tidak pakai 52 gitu. Kenapa enggak 52 gitu? Karena ada urut urutannya. Karena ada urutannya. Jadi kalau misalnya ya, kalau kalau ulang tahun itu kan urutan toh? Ulang tahun pertama, kedua gitu. Beda sama orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia itu kan ulang tahun 1, 2. Tapi kalau bahasa Inggris tuh ulang tahun pertama, ulang tahun kedua, gitu ya. Coba ya. Nah, Coba kalian coba supaya terbiasa pakai bahasa Inggris ya. Nanti kita habis ini bahas bahas tugasnya itu. Coba. Eh uh, Didi, Didi tahun ini umur berapa Didi? Tahun ini umur 13. 13. Berarti gimana? Tahun ini ya this year. Yeah. Tahun, coba, saya ini dilanjutkan nanti ya. Tahun ini adalah Ulang tahun ke-13. Saya, gimana bahasa inggrisnya, coba uh, this, year. this year This year Is Is My My 18. Ayo, tadi udah lo, langsung aja Thir thirteenth. thirteenth Thirteenth Birthday Oke, okay, birthday bukan berdaya, birthday ya. Yeah. Yeah, Oke, okay, good ya. Selanjutnya yuk. Sanja, Sanja coba, tahun ini usia berapa? Kemudian pakai bahasa Inggris yuk. This year This year Coba, ini Sanja, Sanja gantian ya. Sanja. Ayo Sanja. This year, year is is my Berapa? Eleven. Eleven bagus. Eleven per day. Ke eleven ada tehannya ya? this year is my eleven per day. Tahun ini, tahun apa? Ulang tahun ke sebelah saya, jadi tepat di tahun ini, Sanja itu usia 11, 11 tahun. Bagus, Bagus ya, kayak gitu ya. Jadi kalau ulang tahun itu pakai, pakai angka tadi ya, pakai urutan tadi ya. Oke, coba Ataya. Ataya, tahun ini usia berapa Ataya? Coba gimana kalimatnya yuk? Uh, usia ke-8. Oke, gimana? This year is This year is my is my birthday hmm first day. is my titik titik birthday nah, is ke delapan, my ke tadi gimana my Alah? ke 8 yang ini loh gitu. 8 8 8 is 8 nah. birthday. Nah. coba diulang lagi yuk dari depan. This year is my This year is, is my is my, my 11 birthday. Kok jadi 11? Masa usia 11? Tadi kan 8, tiba-tiba jadi 11. Tahun, kamu 8 tahun kan? Tahun ini kan? Kok tiba-tiba yeah. 11? 11 tuh 11 ya. Coba, this year is... 11 hmm. is... 8. Oh, itu... oh, Coba, this year... Coba, langkahnya. -lang, this, this year, year is... is... My... My age... Eight birthday. Ah good, artinya apa? Tahun ini ada tahun ini adalah ulang tahun ke 8 saya. Nah kayak gitu ya, good. Jadi seperti itu ya. Nah coba ya, itu kalimatnya seperti itu. Jadi kalau menggunakan kalimat ini dipakai untuk yang ada apa urut urutan yang ada urutan. Kalau bahasa indonesia itu ke satu, kedua dan seterusnya. Ya, sampai ke 100 Ke seribu, ke dua ribu gitu. Nanti yang itu nanti belajarnya kapan-kapan aja Ke satu juta, ke 1 miliar Ya sama gitu Sama aja intinya ya ya Pokoknya bisa lanjut Yang jelas dia ini berlaku untuk Urut-urutan ya, Urutan Bukan satu, dua, tiga Tapi pertama, kedua, dan ke, ketiga Oke Sampai sini ada pertanyaan -dek adik, -adik? Udah, Mister Udah. Coba yang ini ya, diingat baik-baik ya. Karena ini ya, itu digunakan untuk satu-satuannya. Jadi kalau misalkan 20 per 1 berarti 21. Tapi kalau ke 21, 20. First. 20, 21. Nah, makanya pakai yang ini. Kalau ke 24 gimana? 20. 24. Ah, 24. 24 ke 24 nah makanya ini diingat baik-baik ya Silakan adere Ade. Mas Bakti kasih waktu saat 2 menit coba di ini apa di ditulis kalau hmm. misalkan ini ya, kalau dicatat boleh kalau di foto pun juga boleh coba ya ini diingat baik-baik sambil ditulis ininya ya sebelahnya ya misalkan first itu ke ke kesa, kesatu second itu berarti apa kedua kedua terat keti ketiga dan seterusnya coba ya Nah, langsbakti kasih waktu 2 menit, 2 menit, 3 menit, silahkan ditulis ya. Nanti kita habis ini koreksi ini, tugas ya. Oke. Okay. Di ini ya, ditulis ya, di foto juga boleh. Tapi kalau misalkan lebih bau, lebih bagus tuh ditulis. Soalnya nanti kalian bisa ingat ya. Oke, okay, silakan, Ada, ada. tinggal sebentar ya, coba ditulis ya. Terima <laughs> Thank <laughs> you. selamat Oke, okay. uh, ada yang sudah? Sudah? Sudah! Nah, ya. Okay. Baik -baik sudah ya, oke. Ya. Ingat baik-baik ya, Sudah, Ingat baik-baik ya. Didi, sudah? Sudah. Sudah ya, oke. Okay. Uh, Sanza, Sanza, sudah? Sanza, sudah? Oke, okay. nah sekarang coba ini ya, adik-adik ya. Uh, saya pengen nulis ini. Ini punya Antaya ya? Eh, uh, uh, yang kemarin ya? Tentang nudes apa? Instan, instan noodle ya? Kemarin kita buat instan noodle, mie, mie instan gitu ya? Nah, ini saya tulis punyanya ini ya? Punyanya apa? Punyanya Ataya ya? Uh, nanti... eh, uh, Didi coba diselesaikan hari ini ya? Coba kita minta, kita dikumpulin aja sed, sejadinya aja, enggak apa-apa ya? ya. Oke, okay, sanse juga ya. Ini noodle. Ini Mas Bakti tulis punyanya... Punyanya ini. Punyanya ataya ya. Boilet. Water. As much. 500 mili. During. During 5 minutes. Oke, okay, until apa ya 2 Until, until ini ini ini ya nanti kita koreksi ya sebentar. Uh, uh, apa uh, Didi coba ini ya ditulis di kolom chat ya teman-teman ya uh, Sanza sama ini tinggal di foto aja boleh atau apa ditulis di kolom chat ya jadinya aja nggak apa-apa Didi ya yang kemarin sudah jadi ya. Uh, kemudian input input me into the water water educate educate, educate. until gentle ini tulisannya ini ya. Ini tulisannya apa? Tulisannya ini ya. Apa tulisannya ataya ya? Nanti kita koreksi bareng-bareng. Put the seasoning. strain, motor, modern, motor thermi, input, input, into the plate, and coba uh, Didi ditulis di ini ya di kolom chat ya Didi ya, sejadinya so, aja. Stir. nanti waktunya enggak cukup soalnya besok itu besok hari Rabu tuh materinya beda lagi stir atu avorak ini ini nih itu ini punya Ataya ya? Ya yeah, ya. Yeah. Ini punya Ataya ya? I S sebentar biar Ataya biar Ataya cek Mister. Ya ini punyanya Ataya nggak? Coba dicek ya. Ini uh, Sanza sudah oh, Sanza sudah. kemarin masuk gak ya? Halo? Ya? Enggak. Enggak ya, oke nanti coba ya, nanti coba ya, nanti besok kita nambah lagi deh, sekali lagi ya, nambah lagi, nanti materi ini jangan nunduk, nanti habis ini kita oh, atas, ya, Mister. ya, oke nanti Sanja coba perhatikan dulu ya, Sanja perhatikan dulu ya, nanti kita ini, kita apa, minggu apa hari Rabu, kita masih lanjut ini dulu aja enggak apa-apa ya, oke, okay, uh... oke, okay, uh, Didi coba ditulis ya, Didi ya, halo Didi Halo, Didi. Halo, Didi. Ya, Mister. Coba ditulis di kolom chat ya, punyamu ya. Gak apa-apa, belum selesai saya gak apa-apa. Nanti besok supaya tinggal ini, tugas baru lagi. ya Supaya enggak tugasnya enggak terlalu lama. Oke, nah kemarin ya, Sanja kemarin mungkin nggak masuk ya, coba. Kemarin gini ya, Sanja ya. Sanja, kemarin tuh Mas Bakti ngasih ini, ngasih tahu ini ya, kemarin tuh sudah Mas Bakti ajarin supaya membuat sesuatu cara membuat sesuatu itu bagaimana dalam bahasa Inggris ya. kemarin Mas Bakti tunjukkan bahwa ada langkah langkah langkahnya langkah pertama langkah kedua langkah ketiga langkah keempat langkah kelima langkah keenam gitu ya. nah ini kemarin cara membuat instanu apa itu Sanja instan noodle? Instant. Nah, mie instan. Kemarin kita cara membuat mie, mie instan. Nah, kemarin Mas Bakti bilang kalau mau nambah telur juga boleh. Mau nambah ini juga boleh. Tahapannya beda juga nggak apa-apa. Ini cuma cuma contoh aja. Cuma panduan aja. Jadi kalau nggak sesuai ini pun juga nggak apa-apa. Nah, nah kita lihat dulu ya. Punyanya ataya gimana. Nanti Didi coba di ini ya. apa Coba diketik ya. Uh, kalau nggak ketik di ini aja. Apa di... Uh, apa itu istilahnya di, di foto juga boleh dikirim ke apa dikirim ke mbak kinah itu di apa di, di grup ya oke okay, perhatikan teman-teman ya didik sama saya. ya sama didi atau aja juga sanja ya boil water nah ini bukan bukan boiled ya boil artinya didihkan boil ya boil itu artinya di didihkan boil water as much as 500 mg. For, bukan during ya. For. For, five minutes until educate. Educate itu maksudnya apa? Ataya. Maksudnya bilang Ataya itu artinya apa? Educate tuh Sampai apa maksudnya Ataya? Ataya pengen ngomong? Apa? Sampai Mendidih. mendidih. Mendidih itu bukan educate ya, educate itu artinya mendidik, bukan mendidih, tapi mendi mendidik. Nah, berarti men, mendidih itu until bo, boiling sampai mendi mendidih. Nah, Ayah kemarin yang ini siapa? Yang yang bantu ngerjain siapa? Um. Karena mau cari di kamus, jadi pakai Google Translate. Oh, pakai Google Translate ya. Oh, pantesan salah semua ini ya. Perhatikan baik-baik ya. Coba, ini salah ya. Lain kali ini ya. Lain kali kerjain sendiri aja nggak apa-apa. Soalnya ini kata-katanya itu kelihatan banget kalau asal tempel ya. Coba, ya. Nggak apa-apa. Jadi jangan takut salah. Kerjakan sendiri aja, nggak usah pakai Google. Pelan-pelan aja. toh cuma sedikit kan, coba. Input, nah mie itu bahasa Inggrisnya noodle ya. Input noodle into the wok. Nah ini salah. Air itu bukan bukan ini ya, tapi po boiling. Nanti sudah ya ini ya. Sedang ya. Boiling water artinya apa? Air yang Air mendidih. Nah, bukan educate ya. Jadi jangan pakai Google Translate ya. Next time teman-teman ya, ini ya. Jangan pakai Google Translate karena Google Translate itu nggak mendidik, ya. mendidik. Kalau bisa, kerjakan aja sendiri. Ya, kerjakan aja sendiri sebisanya nggak apa-apa. Ya, soalnya kalau pakai Google Translate, nggak bener ya. Maksudnya nanti kita mikir. Ya. Kelihatan kok. Mas itu bisa lihat yang ngerjain sendiri yang pakai Google Translate itu Nanti... Gen, gentle, gentle itu artinya lem, lembut Or kalau bilangnya jangan pakai gentle Soft, until soft Artinya sampai lu, sampai lunak Input the noodle, atau put aja, nggak perlu pakai input Put noodle into boiling, boiling water, until soft Artinya apa? halo coba ini ya ini pakainya for jangan pakai durinya ya pakainya for ini sudah bagus sebenarnya cuma uh, bahasa inggrisnya ini oh. put noodle into boiling water until soft artinya apa put kemarin apa put kemarin apa masuk masukkan masukkan noodle apa Mie. nih masukkan mie ke air yang mendidih men sampai lembut selama 3 menit. Nah, gitu ya. Ini nah, bahasa Inggrisnya kayak gini ya. Jadi jangan pakai bahasa ini. Jangan pakai apa? Jangan pakai Google Translate ya. Next time ya. Kerjakan sendiri aja. Percaya sama kemampuan sendi sendiri sendiri ya. Oke, selanjutnya ya. Coba teman-teman. Prepare plate And, put the seasoning. Artinya apa? Masukkan seasoning itu apa? Ada yang ingat teman-teman? Seasoning artinya apa? Bumbu. Bumbu, bagus. Seasoning itu bumbu. Siapkan piring, masukkan bumbunya. Oke, okay, good. Coba, strain water ini itu maksudnya apa? Saring air mie, masukkan mie ke dalam piring dan aduk hingga rata. Oke, ini bahasa bukan bahasa Inggris ya. Ini bahasa Indonesia yang di yang diinggriskan. Ini kelihatan banget kalau dari Google Translate ya. Coba. Strain uh, air mie itu bahasa Inggrisnya apa? Air mie. Air mie. Bahasa Inggrisnya apa? Oke, sekarang Mas Bakti tanya. Buku biru. Bahasa Inggrisnya gimana? Kemarin sering ya. Book, book blue. Kabalik. Ataya. Blue book. Nah, blue book. ya. Jadi, kepalanya itu, bukunya, ini buku kan, kepala kepala katanya, itu pindah ke, pindah ke belakang. ya. Jadi, bukan lagi, bu, blue, bu, bu, apa, book blue, tapi blue, blue book. Nah, Coba misalkan, apa, teh manis, teh manis, bahasa Inggrisnya gimana? Teh manis, bahasa Inggrisnya gimana? Sweet tea. Sweet? Sweet tea, tea. bagus ya, sweet tea. Nah, Jadi, tehnya itu pindah ke, pindah ke belakang, sweetnya itu, apa, Manis kan? Jadi pindah ke pindah ke depan. Pindah ke depan. Oke, kemudian lanjut yuk. Misalkan ada kalimat seperti ini nih, misalkan ya, apa apa perempuan perempuan cantik. Bahasa Inggrisnya agak gimana? Perempuan cantik. Bahasa Inggrisnya gimana? Perempuan cantik, coba. Perempuan bahasa Inggrisnya apa? Cantik bahasa Inggrisnya apa? Beautiful. Nah berarti uh, apa yang belakang itu pindah ke pindah ke depan. Berarti beautiful apa? Beautiful girl. Nah, girl boleh. Beautiful girl. Beautiful here. girl. Go ya go. Atau woman. Atau woman boleh ya. Nah beautiful. Girl atau woman, girl sama woman sama ya, artinya peremp, perempuan. Coba dilihat, perhatikan ya, kepalanya, kepala kata ya, kata bendanya itu pindah ke kebe kebelakang, kata sifatnya pindah ke de kedepan. Manis, biru, cantik itu adalah kata si kata sifat. Nah, buku teh perempuan itu kata, ben, kata benda. Nah, kata bendanya pindah ke ke, be, ke belakang. Nah, coba ya. Ini latihan lagi. kalau kalian masih kurang. Coba ya. Uh, ini ya. Misalkan ini. Laptop hitam. Coba gimana? Sanja, laptop hitam. Bahasa Inggrisnya gimana? Halo, Sansa. Janisar. Laptop hitam, bahasa Inggrisnya gimana? Black. black. Laptop, laptop, sama ya. Black. Black, black. black laptop. Nah, black laptop, artinya laptop hi hitam. Oke, okay. bagus ya. Sekarang, apa... Uh, Uh, ini, apa, uh, didik coba. Misalkan gini. Pensil baru. Bahasa Inggrisnya gimana? Pensil baru. Hmm. Ayo langsung baru apa, pensil apa gitu. Dibalik langsung. Cepet. Nel pens, pensil. Uh, new. ya, pencil. New pen. Pencil. Pencil. New pensil. New gitu. pensil. Coba, Ataya, sekarang ya. Rumah besar bahasa Inggrisnya bagaimana? Rumah besar. Big house. Ah, itu bisa ya, big house. Jadi, yang kata sifatnya itu pindah ke pindah ke depan. Dan. kata bendanya pindah ke ke belakang. Nah, kayak gitu ya, diingat-ingat ya. Nah, sekarang nih ada kalimatnya Taya ya, coba Taya perbaiki. Air mi, air mi bahasa Inggrisnya bagaimana? Air mie, mie water, mie bahasa Inggrisnya apa? Masak mie, noodle, noodle, Lood. coba, noodle water, ah kayak gitu, noodle water, maksudnya air mie yang itu ya, apa yang disaring itu ya, noodle water, put into the plate, put aja, the plate and stir up to average nah ini bukan bahasa Inggris ini bahasa Indonesia yang diinggriskan ya stir ya yeah. still until until apa kemarin kalau rata itu bahasa Inggrisnya apa until apa? masa lupa until mixed inget ya kalau bahasa Inggris itu enggak ada rata itu enggak ada bilangnya sampai tercamp tercampur tercampur tuh bahasa Inggris ya mix nah, mie titik-titik red is ya is ready to to serve to serve, nah, to serve. Nah, bukan serve ya mie is ready to to serve nah, ini bukan juga ini no noodle the... nah, mie itu bahasa Indonesia oke okay, Ataya bahasa Inggrisnya mie apa Google. Nah, bukan Mi ya. Mi itu bukan bahasa, bahasa Inggris. Mi itu bahasa Indo, Indonesia. Nah, perhatikan baik-baik ya, sataya ya. Nah, coba ada ya. Nanti tugas selanjutnya nggak perlu pakai ini aja ya, sataya ya. Nggak perlu pakai Google Translate. Kalaupun diminta tolong orang tua, minta orang minta tolong kakak, coba di ini dicari ke kamusnya aja. Dicari di kamusnya apa? Nanti uh, coba dikerjakannya dari kamus. Soalnya kalau dari Google Translate itu nggak... Gramernya salah ya, tata bahasanya sa salah ya. Coba ya, nggak apa-apa, pelan-pelan kita masih belajar ya. Nah sekarang ini punyanya Didi ya. Coba Sanja perhatikan ya, nanti nanti selain ini tugasnya ini buat besok ya, besok hari Rabu ya. Oke ya, coba first bagus ya. Ini ada firstnya bagus ya. Ini ada firstnya tadi ya. yang dikasih uh, tahu Mas Bagi tadi ya. First prepare the pan and noodle. Nggak perlu pakai s ya. Noodle. Oh, okay. After that boil. After that, coma, ya, boil oh, yeah. the a noodle. Mister. Boil the noodle until boiling. Bagus. Second, coma, hmm. while the noodle is cook, Is cooked. Matang gitu ya. Prepare a mixture of spice to, to taste. Artinya apa ini? Kalimatnya agak aneh. Ini kayaknya pakai Google Translate juga deh. Apa ini artinya? Apa prepare? Apa coba Didi prepare A mixer of spice to taste itu artinya apa? Mas Bakti nggak paham. Mas Bakti yang bisa bahasa Inggris aja nggak paham. Kalimatnya ini maksudnya apa? Soalnya ini apa susunan katanya itu kayak bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Coba artinya gimana? gak apa-apa jangan takut salah hmm. siapkan siapkan apa ini kamu yang nulis loh. coba siapkan siapkan boom siapkan coba lihat coba lihat tulisanmu ini kan kamu yang nulis loh. siapkan apa? Kamu pengen ngomong apa? Ini Mas Bakti bingung ini. Soalnya urutan katanya tidak seperti bahasa Inggris. Siapkan. Maksudnya itu, minyak dicampur oh sama bumbunya gitu. Oh. Ini, ini. Kok ada prepare? Kalau prepare, siapkan toh. Bukan dicampur toh. Kalau dicampur tuh yang ini tuh. Ini pur. Ini nyampur. Stir noodle until fixed. Ini nyampur. Ini bukan nyampur ini. Prepare. Siapkan. Apa yang kamu siapkan? Kalau kalau ini mencampur berarti tahapannya sama yang 4. Maksudnya jadi selagi mie-nya dimasak. Siapin bumbunya gitu. Nah, siapkan bumbunya. Prepare, bumbu itu bahasa Inggrisnya apa? Spice. Spice, Tapi Kalau bumbu instan itu bukan pakai spice ya, lebih cocoknya seasoning. Si, season. Ya. season. Prepare the, sorry, yes. prepare the, the seasoning. Nah, prepare the seasoning, artinya siapkan bumbu. Bumbunya. Nah, gitu aja. Gak usah mixer apa itu, kayak, <laughs> eh, itu di sini udah ada gitu loh. Coba nanti teman-teman ya coba kalau ngerjakan itu jangan pakai Google Translate ya salah nggak apa-apa Mas Bakti itu nggak ini bukan bukan bukan sekolah artinya salah itu nilainya enggak jelek enggak Mas Bakti itu yang pengen lihat adalah progress progressnya proses belajarnya itu gimana nah, jadi bukan bukan hasilnya ya, makanya jangan pakai Google Translate kalaupun bingung lihat kamus minta tolong ke orang tua di dibukakan kamus artinya apa gitu nanti kalian coba rangkum sendiri gitu loh kemarin kan sudah diajarin buat kalimat kan makanya jangan gunakan Google Trend, Translate boleh pakai Google Translate tapi menerjemahkannya jangan per jangan per kalimat tapi perkah perkata boleh Oke Misteri Allah gak akan terulang lagi for the cook noodle Ingat, noodle tuh nggak perlu pakai es ya noodle gitu aja and the And it's it sauce. For for stir the noodle until mix sampai tercampur sampai, sampai tercampur bagus. Finally the noodle nah, noodle is ready to to, to eat. Eat bukan add eat, to eat. Nah finally bagus ya Ini ada kata first Nah nanti coba di ini ya First, second, third, fourth Saya sama cuma yang terakhir Kenapa? Yang ini? Yang satu sampai ini gimana? Yang itu yang kemarin Oh yang kemarin Oh berarti well, udah, udah bener kok ya udah bener. Nah first, second, third, fourth, finally Nah ini ya Jadi coba nanti untuk tugas selanjutnya Coba gunakanlah ini ya Oke okay. uh, adik-adik ada pertanyaan? Tidak mister Ingat ya apa coba intinya gini loh ini bukan bukan sekolah ini hanyalah les artinya les itu yang Mas Bakti perhatikan adalah proses belajar kalian jadi bukan bener atau atau salahnya Mas Bakti itu nggak penting kalian bener itu nggak penting yang penting itu adalah prosesnya gimana gitu loh makanya Mas Bakti itu kemarin manti-manti kalau kalau sesuatu tuh dari nol jangan jangan pakai Google Translate atau apa pun pakai Google Translate itu kalian hanya mencari per perkata, misalkan mendidih itu apa, ini apa, gitu ya. ya. Oke, coba ya. Nah, untuk tugas selanjutnya, halo Sanza. Halo Sanja. Nah, ya, coba ya untuk tugas selanjutnya. Nah, nanti di kita koreksi hari ini ya. Hari apa? Hari Rebo ya, sebentar ya, Mas Bakti ini laptopnya ini sebentar. Untuk hari Rabu, nah coba kalian buat, satu lagi ya, soalnya mas kalian supaya jago, gitu, vocabularinya supaya jago. Uh, kalian coba buat ini ya. Buat telur oh, goto. To make a sunday side egg. Sunday side egg itu adalah telur ce ceplok. Nah, telur ceplok, bahasa Inggrisnya sunday, sunday side egg ya. Kalau telur dadar bahasa Inggrisnya omel omelet. Telur dadar itu bahasa Inggrisnya apa? Omelet. Omelet. Kalau telur ceplok apa ini? Hmm. Sande. Sande. Egg? egg. Sunday side. Sunday side. Egg. Sunday side. Ya. Jadi bikin dua ya? sani sorry. sani side sorry. Sunny side egg ya. Buat buat dua gimana maksudnya? Buat, eh, uh, kan aku belum mengerti oh iya, iya, coba uh, gini aja. Kalau, kalau ini Sanja nggak usah yang noodle, nggak usah. Sanja yang ini aja ya, coba ya. Oke, okay. kalau mau ngerjakan noodle juga nggak apa-apa, tapi kalau mau satu ini, kalau, uh, kalau sibuk, misalkan ngerjain satu ini, tok juga nggak apa-apa ya. Sunny satu side, aja, ya, nggak apa-apa. Ini aja ya, coba. Sorry tadi, Mas Berti salah ya. Sunny side, sunny side, egg. Ya, tadi Mas Berti nggak pakai kacamata. Sunny side. Eh ya, coba ini ada ini ya, ada prosesnya. Kalian boleh nyontoh dari sini atau mau pakai cara kalian sendiri juga boleh ya. Nah coba uh, ini uh, apa? Uh, kalau misalkan butuh bantuan silakan difoto nggak apa-apa, foto atau gimana ya. Coba kalau kalian mau urut ini ya, tapi kalau kalian mau pakai cara sendiri juga boleh. Nah Misalkan kalau mau goreng itu biasanya pakai ini Mas Bakti. Ini kan nggak pakai minyak apa nggak pakai garam sama ini ya? gak nah, pakai garam sama apa, sampah bumbu masak ya, boleh nambah bumbu masak juga boleh, nambah garam juga boleh. Nah, boleh ya, silakan, kalau mau nambah, nah, kalau mau dikurangi juga boleh. Mas bakti biasanya kalau gore, apa kalau ini tuh apa nggak pakai minyak, kan ada tuh ada yang apa ada wajan yang ini gak nggak apa nggak, nggak, nggak pakai minyak itu juga boleh misalkan, ya silakan. Ya ingat ya di foto boleh atau mau ini gimana adik-adik apa nanti ini ya dikirim sama sebakti aja ya fotonya ya nah ini ya how to make sunny egg sunny side sunny side egg apa itu sunny side egg telur ceplok telur ceplok kalau telur ini telur apa telur dadar biasanya Inggrisnya apa online online nah coba ya adik-adik ya oke okay. ada pertanyaan Enggak ada, Mister. Enggak ada ya. Oke, untuk minggu ini kita ketemunya tiga kali ya. Artinya nanti hari Senin, hari Rebu, hari Senin hari ini, hari Rebo sama hari Sabtu. Soalnya kemarin kita li, libur, ya. Oke. Okay. Yeah. semangat ya. Nanti kalau misalkan nggak bisa datang, okay. bilang ke ini ya, ke grup ya. Misalkan nggak bisa datang karena ini, nanti uh, Mas Bakti kasih uh, ininya, apa catatannya, gitu ya. Oke, okay. sampai ketemu hari Rabu ya. Adik-adik ya. Oke, okay. uh, ingat. Ini tugasnya ya. Kalau mau difoto boleh ya. Sekali lagi kalau mau difoto boleh, tapi nanti Mas Bakti kirim ya. Oke, selamat sore adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Mister. Oke, uh, Mas Bakti jin live ya. Baik, Mister. Ya. Terima kasih adik-adik. Oke, sehat-sehat teman-teman ya. Sehat-sehat adik-adik ya. Tidi atau saya sehat-sehat ya. Atas, ya, sehat -sehat, ya. Sampai ketemu hari Rabu ya.